Maka nak benar-benar didedek anak Orang Islam masukkan anak dari sekolah Orang kafir hukumnya haram Haji. Hati -hati. Ini penting Baca ngaji, baca semayang ini penting Apalah dengar ngaji, pecak takut Orang Islam wajib baca ngaji Salah satu dosa yang digawaknya mati Dosa tak baca ngaji Zaman dulu bapak tak hancur-hancur Rotan ngepukkan ya anak supaya ngaji tersongkur songko anak Kena sepak, kena terajang, mesti baca ngaji Zaman ini tidak begitu diperhati ke? Wong tua saya bapak umur 9 tahun khutam Quran Diarah oleh yai, ayah itu anak Wong sikok Umur 9 tahun, sebelah sele itu terpenuh ngarah ayah sikok Segala gurunya, kiai-kiai kumpul Zaman itu bapak, anak pacar ngaji ke bangga bukan main Macam boleh emas gunung sebesar gunung Ni kapan pergi macam Yasin Mulai hari itu banyaklah nondok Alhamdulillah Alhamdulillah Tengoklah orang galak pergi tahlilan Yasinan kirim macam Yasin nondok Kalau macam hafal Alhamdulillah Mereka buat bahagian tak temuk banyu Tu jaun tu jaun Melah tu jaun ni ya weh orang muka Yasin, muka pulak yang Yasin ni orang muka, muka pulak dia sambil nyingat kawan ingat melek, malik pulak yang ini malik dua kali yang ini malik tiga kali, bingung dia balikan mana nah, tidak malu apa Wong Kristen, Wong Hindu, Wong Buddha dah baca ngaji, wajar bukan bacuan dia, Quran Wong Islam dah baca ngaji berdosa, jangan senyum-senyum Nyanyi pinter, suara bagus Ngaji dah baca Bakal kena tangan nih mati Mana yang nak benar? Nulis? Bahasa Indonesia Al-Lazina al, -la al -la Alib, Lam Tashdid, Zal, Ya'nun Al-Lazina Kalau Latin A-L-L-A-D-Z-I-N-A D-Z itu kan Zal A N -L, L A D -Z I Z alat zina Bukan al zina al Zal zal zal dalam Indonesia DZ Jadi kalau Allah zina A L L A D Kato kiai Hasim Hashari ngobah tulisan Al Quran diobah dengan tulisan Latin diobah dengan tulisan apa pun hukumnya haram. Jadi Wong Islam mesti baca ngaji. Agong ya, anak diarahkan baca ngaji. zaman dulu mengundang kiai ke rumah atau nganterkan budak ke guru ngaji. Jangan yang cago zaman dulu, tuh nak diamalkan lagi zaman ini, bukan zamannya nyol, minyak lampu botol, pakai obat nyamuk. Zaman ini lah, makai gas masak mangsi, sudah tuh obat nyamunya sempuatan baygon, masih ngawak minyak lampu. kaget yang ngaji tuh marah, rumah. Nah. Bahasa Inggeris, berapa bayaran sebulan? Ratusan ribu Nah, no, you, you, you You teacher Berapa? Sebulan Dua ratus Guru gaji? Kaduh lah weh Ada TKTPA tu lima belas ribu Ada lima belas ribu Ada lima belas ribu Masih tak terbayar jadi, ngajari budak salat bu, dah sudah ya aku ya yeah. di rumah mulai anak diajar ke salat Allah sebut dalam surah Taha ya ayu wa'mur ahlakabil salati pastabir alaiha perintahkan anak kamu salat pastabir alaiha itu artinya dengan cara sabar dan memberi contoh cara mendek budak masukkan ke sekolah ada juga yang tidak di sekolah ke budak tapi gurunya datang ke rumah peripat. apa namanya peripat. bukan apa guru ke rumah itu ya peripat peripat, peripat. peripat tuh belajar yang mana sempat datang ke rumah pelajaran ini, pelajaran ini sekolah, ibu, pelokilah cara orang lama dulu sekolah kenana SD nya cari madrasah. cuman yang kita sedih kini kok rato-rato madrasa i, apa, madrasah Islam terpadu ini, maaf ngomong rato-rato mahal galo jadi gak tergaget orang kampung Mestinya pejabat pemerintah ini ke Jangan mikir ke kantong, bay. mati kakek sago Duit rakyat jangan ditegok dewe Nah Rakyat ini harus perhatikan, ini nyengolakan budak Di sekolah tempat orang kapil Nyengolakan anak di SD nya tuh bukan di madrasah Jadi kalau Uji Kiyosid kalau lagi SD-nya masuk masuklah madrasah SMP-nya menunjuk pengertian SMA pacaklah dia tetap kenyau karena budak ni dari kecil coba ibu kita makan tegak, tegaknya oleh budak nyai, jangan tegak tak boleh, marah Nabi kita nak marah nyai, latar dom walakal jannah. jangan marah, dia nyai boleh suruh korang lah nyainya marah Nyai ni minum tangan kiri Megang Lata syubh bishimal Ji jangan minum tangan kiri nyai Tangan kanan Budak harus butuh baca maki hadis Itu hasil pendidikan Di sekolah pendidikan agama Maka nak benar-benar Dididik anak Orang Islam masukkan anak Di sekolah Orang kapir hukumnya haram Hati-hati kalau dia di sekolah pasti banyak bentuknya tambah lagi sekolah wong kafir sedikit banyak pasti pelajaran mereka ditanamkan di otak mereka pasti namanya sekolah itu pasti ada target tidak mungkin tidak ada target mau umat islam dipejalkan kenal dengan natal kenal dengan tahun baru Tahun ini Alhamdulillah Bapak Tahun baru tahun ini agak sepi Sepi-sepi niat Mustinya muka mata yang ngami kenyatu orang Islam Hasil pergaulan Yang jadi pejabat Ibu Bapak kalau hadir malam tahun baru masjid Agung satu maharap Yang Cik Amai itu ngomong Anak Abu dipinpak malam tahun baru Islam di Masjid Agung malamnya nak ceramah paginya sengajak keliling Palembang Kuawas sigalo kantor-kantor besar Palembang sebiji nak ngatik pejabat mengucapkan selamat tahun baru Islam sebiji nak ngatik Bapak jingok ucapan tahun baru wong kapir <tuh> Di mano imannya gak boleh ngomong macam ini topik keras kino biarlah keras pak, aku lah penyakitan, matilah ini nak benci kamu, benci dengan aku, lalamo pak orang benci dengan aku nih lalamo tinggal terus kenyo, salah topik ngomong nah itu yang setuju dengan aku, wala yang gak setuju, gak nyawak ustad, jangan keras kino umur Ustadz masih lama nak hidup nah, enggak sudah aku iwak berhenti ada banyak gini no, tanggung jawab enggak nah, iwak nilai sekilo ribu di dusun. sehari habis 100 kilo berduit aku gak sehari 100 ribu sebulan sebulan siapa nak menunjuk ha? jadi yang disampaikan yang benar sebiji nak katik ucapan selamat tahun baru Islam malam tahun baru ngomong itu majid agung, kendahan kuni telpunlah baliknya Halo, tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru besok pasang, dah katik juga sampai habis muharam sebiji katik Ningga selamat tahun Natal dan tahun baru. Ada gala teka menteri mengucapkan empatnian bapak ngade keniman ini. Hmm, itu sekolah yang ketiga agung, didik anak perhatikan kawan bergaulnya. Anak ini lagi dikubeki, lagi berewang para pemuda pemuda ini. Nah, yang pemuda diajak main hadrah Diajak majlis taklim Pengaruhlan ini Berpengaruh ini Kita nedek anak kita benar di rumah Balik ke rumah ngamuk Minta beli ke sepatu lah. Sepatu nak bermerek nian Sebab tak mungkin pulak sepatu tak ketik merek Berbaju nak yang mahal nian Asal nutup jadilah Karung, karung keput ke. Tidak, kanu hasil bergaul tadi? Mako itu juang pemembang, anak bergaul itu ayam dilepas tali niti? Di tija. Dikontrol siapa kawan bergaul yo? Ilmu bergaul ni sikok bapak, ibu. Kita pacak mempengaruhi wong kita baik kawan tadi jadi baik, kawan jahat kita tidak jadi jahat itu yang benar. Tapi kalau kita bergaul kita yang benar, kita biasa salat, kita biasa ibadat, bergaul dengan orang laju kita tidak salat tinggal kelah. Kalau pacak kita tidak baca ngaji, bergaul dengan orang pacak ngaji. Kita tidak faham agama, bergaul dengan orang ngerti agama. Itu uh, enggak level kita lu, nyawu kau, lapal level, lapa level takuan. Maka itu bu, waktu Bapak kan tahu waktu calon wali kota tadi Ada yang mimpikan bertemu dengan guruku Dia ngomong Kau sampaikan pesan aku dengan taufik Dia ngajar orang satu kali kalimat tasmeh Lebih berharga daripada dia ngatur kota pelembang Sampaikan dengan dia Nah Jadi Tidak usah nak dijadikan kebanggaan Kawan bergaul itu menentukan siapa kawan kita dan itu, Bapak Ibu harus kita perhatikan. Tambah lagi, kita ini bakal mati. Kita ini bakal mati. Nah, kita mati ini kalau baca, ninggal nama yang baik, amal yang baik. Nah, hati-hati, ndak boleh masing-masing di dunia ini jangan sekendak kita Jangan sampai kita meninggalkan belang yang tidak benar. Apa kata Buya Hamka? Memang usia kita pendek. Tapi usia kita bisa panjang dengan amal kita Kita ngajar-ngaji ni Lagi hidup ngajar-ngaji Kita mati Yang kita ajari ngaji terus setiap hari Selamanya yang mati tadi boleh ke? Gimana? Yang kita ajari ni ngaji Dia semayang Dia semayang oleh pahala Yang ajari oleh pahala Maka itu hebatnya amal Kata Nabi Ya Tseba'ul Majid saya salah sun Faya Raja Osnani wa Yibuqa Wahid Fayr yumalu wa'l walaybu qa'malu. Jangan terong mati ada tiga balik dua tinggal 4. Yang balik adalah harta dan keluarganya. Yang tinggal adalah amalnya. Maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal.